Biasa kita ngomongin dulu masalah desain dan buit materialnya. Untuk Samsung Galaxy Note 10 Plus ini, dari tampak depan, ini sudah merepresentasikan bahwa ini adalah flagship ya. Buktinya ini sudah full view display. Kalau kita melihat sejarahnya, di seri Note 9 itu masih ada bezel bagian atas dan bawahnya. Dengan desain punch hole seperti ini di bagian tengah, ini sudah benar-benar merepresentasikan flagship ya. Kemudian untuk desain bagian belakangnya kalian bisa melihat Ini mungkin sebagian dari kalian suka apalagi untuk cewek-cewek ya Karena ini bisa dijadiin kaca Jadi... Kalian tidak perlu membawa kaca, back cover bagian belakangnya ini bisa kalian gunakan sebagai kaca. Dan desain dari kameranya ini vertikal ke bawah, ini mungkin bukan yang paling berkarakter. Tetapi secara overall menurut saya dari build materialnya, yang framenya ini sudah menggunakan aluminium juga. Yang selanjutnya adalah output dan inputnya. Ini di bagian atas ada SIM tray yang sudah mendukung hybrid atau single SIM plus micro sd Di sebelah kanannya ini tidak ada apa-apa. Di sebelah kiri ada volume rocker dan power Button. Di bagian bawah ini ada mikrofon, USB Type-C, speaker grill, dan SP-nya. Dan ini sudah mendukung stereo speaker. Dan kemudian yang selanjutnya ini IPccx sudah ada, NFC juga sudah ada, wireless charging juga sudah ada, power share wireless charging juga sudah ada, pun haptic feedbacknya, ini kerasa flagship banget jadi kalian jangan khawatir untuk fitur-fitur dan sertifikasinya ini masuk dalam kategori flagship cek sudah terupdate ke Android 11 based on One UI 3.0 kemudian yang selanjutnya adalah displaynya saya bisa bilang Samsung Galaxy Note 10 Plus ini masuk dalam kategori flagship. Walaupun ini tidak memiliki refresh rate seperti layar zaman now yang di atas 90 atau bahkan 120Hz. Ini 60Hz di Samsung Note 10 Plus ini menurut saya pribadi 90% masuk dalam kategori flagship. Dan bagi kalian yang bingung memilih layar AMOLED dengan refresh rate rendah atau layar AI dengan Exynos 9825, RAM 12 GB, internal storage 256 dengan UFS 3.0 dan baterai 4300 mAh. Bahkan nilai Antutunya ini hampir menyentuh 500.000. Ini di dikisaran 470-an ribu. Multitasking tidak ada masalah. Bernavigasi dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya. Ini ah, lancar performa banget. Performa sehari-hari sebenarnya untuk multitasking multitas ini tidak ada perbedaan. Untuk sama bermain game saya menginstall ya. hanya dua game ya. Hanya 2 game saja. Yaitu adalah PUBG. Ini grafiknya ini sudah bisa kalian set di Smooth Extreme. Dan untuk gameplaynya, menurut saya pribadi, ini masih sangat playable banget. Tapi memang di bagian back covernya sedikit hangat. Bukan panas, tapi hanya hangat biasa. Selanjutnya untuk game Genshin Impact ini surprisingly ini bisa di set ke grafik paling mentok ya. Ini FPS-nya bahkan bisa ke 60. Tetapi anehnya di FPS 60 Genshin Impact ini frame drop nya kerasa banget. Saran saya settingan grafiknya itu medium atau bahkan low tapi FPS-nya 30 untuk mendapatkan gameplay yang acceptable dan cukup lancar. kualitas 4300 mAh. Ini screen on time yang saya dapatkan di sekitar 5 jam. Kalau kalian melihat, memang intensif ya untuk bermain game, hampir 2 jam lebih. Kemudian yang selanjutnya kita ngomongin masalah SP-nya. Di Samsung Galaxy Note 20 Ultra pun ini sudah ada di Note Voice Recording, dan... Kemudian kita beranjak ke kameranya, kita mulai terlebih dahulu. Dari kamera depannya, ini selfie kameranya resolusinya 10MP dengan kemampuan perekaman video 4K 60fps. Berikut ini adalah hasil foto dan videonya. Berikut ini adalah hasil dari kamera depan dari Samsung Galaxy Note 10 Plus, ini resolusinya 4K 30 fps. Untuk kestabilannya gimana guys menurut kalian? Kita akan coba lari ke depan ya. Satu, dua, tiga. 4K 30 fps. Uh, lumayan juga ya. Kalau ini 4K 60 fps, di kamera depannya sudah mendukung 4K 60 fps. Mantap banget, kita akan coba lari. Ya, saya rasa di view findernya lebih kerasa stabil di 4K 30fps. Menurut kalian gimana nih? Samsung Galaxy Note 10 Plus ini. Dan berikut ini adalah fitur Live Focus di Samsung Galaxy Note 10 Plus. Ini catatannya, ini resolusinya masih Full HD di 30fps, tidak bisa dirubah-rubah ya. Paling mentok Full HD 30fps. Dan untuk stabilnya, kalau kalian pakai fitur ini ya, nggak uh, stabil 4K 30fps ya. Ya, menurut saya pribadi, ini hanyalah fitur tambahan, tapi cukup menarik banget. Dan kalian bisa switch uh, beberapa uh, ini ya varian ya. Yang pertama ini ya uh, black and white background. Ini juga mantep banget separasi separation, separation uh, background dan foregroundnya. Ini kulit saya masih bisa terdeteksi warnanya coklat atau hitam. Ya, menurut saya sudah bagus. Kita akan switch ke fitur selanjutnya. Men, ini juga menarik juga ya fitur ini ya. Dan kemudian, untuk kamera belakangnya, ini menggunakan tiga setup kamera dengan lensa utamanya. Ini 12MP, lensa telefoto juga 12MP, dan lensa terakhir itu ultrawide 16MP. Untuk hasilnya, saya bisa bilang, untuk akurasi warnanya, dari ketiga lensa, lensa ultrawide, lensa utama, dan telefoto, saya tidak mengalami shifting color yang mengganggu. Ini hampir semua kualitasnya hampir sama, walaupun memang 10 plus ini, saya bisa bilang ini masih. Masuk kelas flagship ya Dari dynamic range, saturasi, dan menurut saya cukup colorful Ini adalah salah satu karakteristik dari foto Samsung ya Memang colorful, saturated, dan vivid seperti ini Tapi yang mungkin saya kurang adalah detailnya Ini bukan yang paling detail, but secara overall saya suka dengan hasil foto dari Samsung Galaxy Note 10 Plus ini Bahkan dan hasilnya cukup bagus, tidak terlalu ngeblur ya 10 2 zoom zoomnya ini masih digital, bukan optical Opticalnya hanya 2 time zoom ini adalah kamera utama 4K 30 fps stabil banget guys kamera utamanya 12MP mantep banget untuk kamera utamanya 4K 30 fps berikut ini adalah 4K 60 fps menurut kalian gimana tapi di viewfinder lebih stabil 4K 30 fps ya dibanding 4K 60 fps kita switch ke lensa ultrawide nya hai guys berikut ini adalah 4k 30 fps di lensa ultrawide Samsung Galaxy Note 10 plus ini tidak bisa 4k 60 fps ya ultrawide -nya. tapi so far ini stabil banget ya dan hasil videonya mantap banget menurut saya ini hampir setara dengan iPhone dan untuk hasil instastory Samsung Galaxy Note 10 Plus ini menurut saya juga salah satu yang terbaik untuk jajaran Android. Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa melihat Instastory saya di Highlight di Instagram saya, kalian bisa langsung cek di layak saya sebut ini fleksibel, ya, walaupun ini rilisnya di 2019.